Wow, Oke okay, sky Driver. langsung pakai, teman-teman. Oke, okay, teman-teman, selamat datang di mana kami part ke-42 ya, teman-teman. Oke, okay, kita langsung masuk ke chapter 10, kita lanjut yang kemarin ya. kita tak langsung mulai aja ya teman-teman Oke di sini kita langsung masuk cerita Oke silahkan menyaksikan teman-teman no oh, no Oke okay, mohon maaf ya teman-teman Aduh ini rekamannya malam-malam banget, teman-teman. mungkin kalau misalkan masih banyak kekurangan, mohon maaf. Kita berpikir, kita berpikir. Oke, teman-teman, di sini kita mulai lagi. Ada hari libur tiga kali, tiga minggu atau ya? Teman -teman. Oh, ini Isolde tahu ya, teman-teman. Tentang si Fain. yang beberapa kejadian, si Fain ngeluarin, ngeluarin kekuatannya. Jadi dipantau ya teman-teman kalau si Friends sama si Solde. やっぱりあのマナの声だったのかな。サルファには聞こえなかったんだよね。あの声。なんで僕にだけ。サルファは見ていたんだよね。僕が気絶した後何が起きたのか。あのマナがどうやって水晶から出てきたのか。 じゃあ Oke, okay, waktu salvernya sedikit lagi kayaknya ya, teman-teman. Oke, okay, langsung kita LOL udah masuk pergi baru Uh, will break Sampai 9 position 12. Oke. Okay. kita seperti biasa sintesis ya. Sama soalnya ya buat ini juga uh, masuk gearbox box 16. Mantap teman-teman banyak sintesis teman-teman biasa harus bikin-bikin item oke sekarang kita masuk hari libur ya teman-teman ini ada apa oh nyariin si ana bantu apa kelulusan gimana itu perayaan kali atau gimana Oke, okay. ulasan cerita. Oke okay, kita set dulu. yang Baru ya, biar nggak lupa. Oke, okay. oke okay, karena sekarang hari libur kita ke student affair kita ambil seperti biasa ya teman-teman ambil kerja paruh waktu di sini oke kita ambil semua ya teman-teman di sini kita ambil semua oke waduh kita ambil semua oke semua job udah diambil ya teman-teman Oke okay ya teman-teman, nanti ini di skip ya. Nanti banyak sintesis juga. Oke okay, teman-teman, kita langsung lanjut ke milenium 3 di sini. Kita karena di sini ada mini bossnya ya. Tadi yang misalkan yang bikin-bikin, yang sintesis itu di skip aja ya, karena udah dikasih-kasihin juga teman-teman. Oke okay, kita langsung aja. Ini juga nanti di skip ya teman-teman. Langsung aja ke mini boss ya. Oke okay ya teman-teman kita udah sampai di mini bossnya ini Oke okay, kita langsung aja ya teman-teman Seperti biasa kita ngambil-ngambil item dulu Kita okay, di millennium tree Seperti biasa kita ngambil buah ya teman-teman Ini jangan lupa posisi sebelum lawan Play harusnya di depan Oke okay, anak juga di depan Oke okay deh tapi sebelum itu kita ambil-ambilin dulu ya teman-teman Oke kita ambil-ambilin dulu Aduh kita langsung lawan aja ya Karena nggak terhalang Oke kita mulai lawan mini boss Oke Roxis nanti seperti biasa Nanti kita ambil Oh ini sedikit ya teman-teman Semua kalau di iniin oke okay. oke okay, langsung Corona Drive aja lah teman-teman, okay, mantap oke okay, langsung Ngeset ya, kuat ya. Penutupan udah oh, mati ya. Okay, Hai, dulu. oke, okay, langsung di lain kali. harusnya salah sama api. Eh, okay, di play, lemah dulu. Oke, okay, mantap! kita ganti langsung sama so -so Niki mantap 800 mantap oke okay, kita duri oke okay, ini dia bosnya kita tarik SP nya langsung sedikit. Hmm, sedikit sedikit Merah dulu dah. Oke okay, kita mulai langsung serangan Korea Blue Fight. Oh, gila berapa nih? 4.300 masih kuat teman-teman. Croxis -teman. harus diisi karena dibutuhkan buat narik ya teman-teman. oke, okay, mati langsung musnah. nge-lice dulu ya teman-teman oh, mantap nanti sama oke okay. ekoran -er Oke okay, mantap langsung variable strike lagi. Oke okay, berapa ini? 1400 lumayan. 600 lagi. Sedikit okay, lagi teman-teman. Oke mantap ya teman-teman dapat. Oh, dapatnya 26 ya? Baru cuma satu tadi ya? Oke, okay. ini 9 jam ya langsung? Oke, okay, kita ke Sebentar. Mana tadi? Ini udah ya? Oke, okay, di sini, di sekolah horor ya, teman-teman. Oke, okay, kita ke sekolah horor berarti ya kepake okay, wing ikarus. ke okay, wing of iraq iharus seperti biasa kita save dulu ya teman-teman sebelum ke sana oke okay, kita save dulu oke okay, kita ke sekolah horor ya teman-teman Oke ini ada di mana kita lihat petanya Oh lumayan jauh juga ya teman-teman Paling ujung Oke seperti biasa teman-teman ini langsung di skip aja ya teman-teman Karena lumayan jauh untuk perjalanannya Oke ya teman-teman kita udah sampai di sini Untuk masuk ke bosnya kita langsung aja Karena di sini di bagian ujung ya Oke okay, lorong di sini ternyata lumayan panjang ya teman-teman. Oke okay, oke okay, oke okay. mana nih mana nih ah ini dia ya teman-teman. Oke okay. Kita langsung serang aja. Oke okay. oke okay, kita serang dulu sih. Oke, okay, anak mundur. Kita langsung pergantian. Nah, mohonnya live dulu ya, teman-teman. Soalnya repot kalau nggak dilihat. Oke. Okay. Tahan dulu. Oke, oh, mantap! Oke, okay, mantap! Malaysia. Ya. teman-teman, semuanya harus direlai dulu. Eh, mantap! Oke. Okay. Kita <tuk tangan> <tuk tangan> Oh, mantap hal ya. Yeah. Oh, Sky Prison. Lice dulu. oke okay, pakai Blizzard. Lurus S. Kita ganti langsung play. Selangan yang paling greget. Tuh, ngin dulu. yang item dulu ganti sama anak sp nya udah gede hitam oke okay. langsung kita ganti sama ini udah habis sih Oke, kita ganti ya. Hmm, oke, kita konon, korona drive, drive aja, teman-teman. Oh, lupa ya? Gak mempan, langsung ganti. Oh, buat oh. magic ya, teman-teman. Ini lagi, oke, okay. Oke, okay, akhirnya mati. ya, sedikit. Lupa. Susunya teman. -teman. Oke okay deh, kita langsung jurus aja si play. 4.400 lumayan. Oke, okay, beres. Kita dapat split Oke, okay, mantap. terakhir ini win of koridor ya abis oke okay deh win of carlos seperti biasa kita langsung di shape dulu di workshop seperti biasa oh ho, ho, ho, ho, ho hari libur seperti biasa ngituin dulu lumayan ya teman-teman buat nambahin uang sama buat nambahin resep teman-teman Oke kita langsung aja Mana Abis ya Oke ini ada di mana Uh Ujung uh, Di bagian selatan ya teman-teman Oke deh teman-teman Seperti biasa ini kita langsung skip aja ya Oke ya teman-teman kita udah sampai di tujuan Di sini kita udah masuk ke bagian dekat bos kita langsung oke okay, kita lawan ya seperti biasa ini bosnya seperti biasa ini posisi posisi posisi kita cek kita ganti dulu ini sampai oke okay deh oke okay, kita langsung lawan teman-teman wow hidup banget ya teman-teman biasa Sky Prison dulu, uh, oke okay, Sky Driver, sung pakai teman-teman. Sky okay, Driver lagi, kita langsung Variable Strike ya teman-teman. Biar mundur karena SP nya juga sedikit lagi. oke okay. kita analyze dulu blok uh, tunggu blok ya bersuk, untuk tadi udah bikin ambar oke, sky prison lagi aja Oke, okay, kita bikin bayangan dulu Star kita ambil Jangan dulu Kita tahan dulu so, Langsung, just Oke okay, biar naik ini gas ya. sub. 100 okay, sub. Kita ganti. Oke, okay. oke okay, deh, Pandora rise. Uh. Ini bakal lama ya. Waduh. Oh, Oke, okay. 900 lumayan. Oke, okay. oke, okay. oke, oke, dulu Oh oke, wow. jelas oh. oh, mulai semaniki ya teman-teman aku lihat saja aja, coba raiden dulu. Uh, Pakai rumah, curiga terang, ribu empat ratus, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, aduh hai, hai, hai, langsung niki pakai jerus oke okay. oh oh satu untung punya Guts Jadi bisa satu temen-temen Gak sam sampai mati Harusnya mati itu kalau gak pake Guts Yang kecil ya temen-temen Gak bisa ya Mantap Oh drill aja lah oh, Semoga ada drill Oke okay, Teman-teman akhirnya golemnya mati Mantap Oke okay, Dapet ini lagi ya yang baru Oke okay, kita kembali Nah misi kita udah selesai semua teman-teman Kita ke student affair Oke okay. Wow wow wow Mantuk bok Satu oke mantap Dua mantap hmm, Nah tiga pun mantap Oke okay, 90 ribu kita ya punya uangnya Terus apa lagi? Yang ini nih yang agak susah ya, teman-teman. Mungkin itu yang dilewat aja yang bikin makanan. Soalnya itu udah dibikin beberapa kali dan masih repot, teman-teman. Oke okay, deh, kita save dulu. Jangan lupa